Terlihat ya, idola kesenangan kita emang selalu membuat warga Kona semuanya Itu selalu baper Dengan keromantisan, kemesraan, kekiutannya, Lesti dan bila ini Masya Allah, mudah-mudahan sehat untuk kalian berdua Mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang yang tidak baik Amin Doa baik selalu diberikan untuk Leslar Family Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita simak diungan Kak Rosa, persahabat, ya Kali ini ada season kedua Berbagi takjil gratis Wah Masya Allah Kita selalu dibikin kagum Dengan kekompakan Leslar Lovers Semoga makin solid Dan selalu mudah berkebaikan Mudah-mudahan menjadi contoh Baik untuk fanbase lain Bismillah, mudah-mudahan rezekinya Juga selalu lancar Berkah dan barokah. Ini yang selalu membuat kita kagum dan bangga menjadi bagian Leslar Lovers. Kemudian juga persahabat ya kita lihat nih untuk berikutnya ada sebuah postingan kalimat DM yang masuk kepada Kak Rosa. Ini salah satu dari fans yang sangat benar-benar tentunya mencintai Leslar. Kita lihat persahabat kalimat DM yang tentunya masuk ke Kak Rosa. Kak, salam kenal. Saya Leslar dari 2020. Saya bahagia ikut mereka, saya jadi sakit-sakitan mikirin rumah tangga mereka Saya gak punya temen yang bisa diajak ngobrol Leslar, karena tentunya sedang merawat ibu yang stroke 14 tahun Saya pengen cerita Kak Rose, kemarin lihat live Kak Rose, cantiknya banget katanya tuh, Apa bisa saya telepon Kak Mohon bantuannya, daripada saya harus ke psikolog Makasih ya kak, semoga kakak bersedia Semenjak kasus 28 September, saya sedih dan selalu sedih Pengen tentunya lepas dari Leslar Tapi sudah sayang, mohon bantuannya kak Itu kalimat, tentunya pesan DM Yang tentunya ditulis oleh salah satu fans yang benar-benar sangat mencintai Leslar dan tentunya, persahabatan dari cerita salah satu fans ini membuat kita pun sedih. Persahabatan mudah-mudahan ya, untuk kita semuanya selalu diberikan kesehatan, terutama sehat. Persahabatan mudah-mudahan juga selalu bahagia dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Amin. Kemudian, juga persahabat selanjutnya, kita lihat di postingan terbarunya, Bibi Indi. Wah, masya Allah, Bibi ini lagi foto bareng dengan Mamah Kejora. Sepertinya mengusulah terawih nih para dia Doakan juga untuk mama Mudah-mudahan selalu sehat Dan bismillah Mudah-mudahan keluarga besar Leslar Ini selalu diberikan kebahagiaan Dan kesehatan Doa baik pastinya Selalu kita berikan untuk seluruh keluarga besar Leslar Dan kita semua sebagai pecinta Leslar Dimanapun berada Kemudian juga persahabat ya berikutnya membahas soal inisial R yang tentunya enggak kelar kelar nih persahabat. Artis R ikut terseret pencucian uang. Rafael Alun Trisambodo Warganet mulai tebak tebak nama. Nama Rizky Billar pun persahabat tentunya banyak diperbincangkan. Emang netizen ini em, selalu ada aja kelakuannya persahabat. Inisial R Yang diingat nama Rizky Bilar Kita simak beberapa tanggapan komentar di sini Dari akun sidkia 31 Ada kasus inisial R Langsung nuduh-nuduhnya Rizky Bilar Inisial B tetap Bilar Bahkan kemarin inisial P Aja masih ada yang maksa Bahwa itu Bilar Dengan alasan telinganya katanya yang didengar inisial, inisial B Jadinya masuknya tetap Bilar Bener kata Bilar Terserah netizen aja yang penting mereka senang katanya itu. <laughs> Masya Allah banget dia ya bikin ngakak sekali nih Tentunya inisial R Masih belum kelar nih persahabat ya pemberitaannya Kemudian juga persahabat selanjutnya Kita lihat di unggahan langit musik Langit musik persahabat mengunggah sebuah postingan dari artis Di antaranya ada Bunda Lesti dengan lagu irisan biasa Tag musisi yang pengen kamu ajakin buka barang yang pertama ada Hanis Sasabian yang bersahabat. yang kedua ada Hari Lida dan yang ketiga ada Bunda Lesti buka puasa sambil dengerin insan biasa, masya allah, yuk sama-sama kita ramaikan di kolom komentar dengan menulis nama Lesti kejora. Mudah-mudahan semakin kompak dan makin solid untuk kita semuanya dukung idola kita. Mudah-mudahan juga persahabat kita mendapatkan informasi dan tentunya kabar terbaru dari. Bunda Lesti, terutama persahabat, tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru dari LaSlepor Family. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Minu, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.